Doa Litani Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda. Marilah kita daraskan Litani Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda. Dalam nama Bapa dan Putara dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga kasihanilah kami.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 Doakanlah kami, Bunda Kristus. Doakanlah kami, Bunda Rahmat Ilahi. Doakanlah kami, Bunda Teramat Murni. Doakanlah kami, Bunda Teramat Suci. Doakanlah kami, Bunda tak dijalari. Doakanlah kami, Bunda Teramat Ramah. Doakanlah kami Bunda amat terpuji Doakanlah kami Bunda penasehat yang baik Doakanlah kami Bunda pencipta kami Doakanlah kami Bunda penyelamat kami Doakanlah kami Perawan amat berhati-hati Doakanlah kami Perawan amat patut dihormati, doakanlah kami Perawan amat termasyur, doakanlah kami Perawan amat penuh kuasa, doakanlah kami Perawan amat penuh kasih, doakanlah kami Perawan amat penuh iman, doakanlah kami Cermin keadilan doakanlah kami kursi kebijaksanaan doakanlah kami asal kegemiraan kami doakanlah kami perahu kerohanian doakanlah kami mawar gaib doakanlah kami menara daud doakanlah kami menara gading doakanlah kami rumah emas Doakanlah kami Bahtera perjanjian Doakanlah kami Jembatan ke surga Doakanlah kami Bintang pagi Doakanlah kami Kesehatan yang sakit Doakanlah kami Pengungsian para pendosa Doakanlah kami Pelindung yang menderita Doakanlah kami, Penolong Umat Kristen. Doakanlah kami, Ratu Para Malaikat. Doakanlah kami, Ratu Para Bapa Bangsa. Doakanlah kami, Ratu Para Nabi. Doakanlah kami, Perahu Tunggal dari Devosi. Doakanlah kami, Ratu Para Rasul. Doakanlah kami Ratu para martir Doakanlah kami Ratu para umat beriman Doakanlah kami Ratu para perawan Doakanlah kami Ratu semua orang kudus Doakanlah kami Ratu yang dikandung tanpa dosa asal Doakanlah kami Ratu yang diangkat ke dalam surga, doakanlah kami Ratu dari Rosario yang teramat suci, doakanlah kami Ratu perdamaian, doakanlah kami